Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita akan membahas atau berlatih mulai dari pembelian. Jadi yang tadi itu kita mulai membuat stok. Sekarang kita mau mencoba menginput pembelian. Nah, input pembelian itu, ini kita harus me Buat daftar pemasok dulu. Nah, seperti ini daftar pemasoknya ya. Coba kita mulai dari ini, kategori. Nah, sebelumnya ini kan kategorinya kan baru satu ya. Jadi, kita mau nggak mau harus membuat kategori. Apabila kategori itu hanya satu, ya sudah satu aja, tapi alangkah baiknya kalau kita itu kategorikan sesuai dengan uh, karakteristik pemasok seperti itu ya contohnya ini kita ubah menjadi ini 01 misalkan ya uh, spare part nah, jadi ini nanti yang kategori khusus spare part kemudian yang kedua 02 merchandise Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ini sudah 1 2 3. Yang ketiga coba kita buat 03. Nah, ini Ctrl seri ya. Oke. Mungkin yang belum yang belum ada namanya nanti kita bikin di bawahnya ini nomor 4, lain-lain dan seterusnya ya. Oke kita kembali kepada pemasok. nih ya pemasok. Misalkan kita mempunyai pemasok part misalkan ini kodenya atau id-nya kita buat otomatis saja. Misalkan ini adalah uh, pemasoknya itu adalah misalkan Mitsubishi, Mitsubishi motor kudus misalnya email diisi nomor telepon diisi handphone vaksimili website kalau bisa diper, diperbaiki nanti ya misalkan email itu tak buat ini ini misalkan emailnya emailnya kita nggak usah isi lah ya handphone isi, vaksimil isi, website, ini jalannya, misalkan jalan lingkar, jalan lingkar timur kudus, ya, ini, nah ini sudah, tuh salah lagi ya. jalan lingkar Timur Kudus. Kabupaten Kudus ini 59 9381 Jawa Tengah ya. Sudah ini. Ini nanti kontaknya nanti kepada siapa? Biasanya yang berhubungan dengan perusahaan ini misalkan Andre Andre posisi jabatan uh, manager lima berapa input berapa ya Nanti dikasih semua dikasih semua nomor telepon bisnis semua ini Nah, ini misalkan catatan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, pembelian ini, deskripsi ini, ini misalkan ya, hanya, hanya pemasok dalam negeri, dan mata uang rupiah saja, ya, begini, karena apabila nanti perusahaan menggunakan dua mata uang atau lebih, di sini akan di... Uh, Tambah lagi hutang usaha misalkan USD atau Australian Dollar atau Euro seperti itu nanti di sini. Jadi nanti ini kita kosongin karena kita beranggapan bahwa usaha ini hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Ya, Jadi nanti lebih simpel Nomor nah, rekening nanti bisa diisi misalkan nomor rekeningnya itu BCA misalkan BCA BCA ini nomor rekening 1 2 3 4 5, 6 7 8 9, 10 10 digit namanya namanya itu Mitsubishi motor kudus ya PT ya begini Oke saldo nah ini saldo kita kosongin dulu ya lain-lain nanti dibikin ya ini untuk untuk tipe pemasang adalah perusahaan catatan kita nggak perlu ya ini sudah Oke sudah Nah inilah sudah kita buat kita sudah mempunyai satu uh, supplier kita sudah punya satu supplier kita sudah mempunyai satu supplier ini ya uh, Bagaimana kalau kita membikin satu supplier lagi ya yang baru itu adalah uh, pemasok merchandise seperti ini ya? namanya adalah CV Indonesia Craft. Ya, Kraft sinan Indonesia. Benar ya tulisannya ini CV. Ya, terus ini nanti dilengkapi terus ini misalkan ini Jepara Kota Jepara Terus pada pos 7.7651 Bama Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Negara Indonesia. Ya. Nanti kalau ke depan harus dilengkapi secara penuh rapi, rajin gitu ya kontaknya nanti ini kepada siapa kepada ibu ibu anak ya, jabatan owner email diisi handphone diisi terus WA nya diisi juga nah, WA misalkan saya isi ini ya nah kemudian ini kontrak baru dengan Bu Ana mulai 01 Januari 2021 ini misalkan saja nah terus pembelian ini juga sama diisi cuman kalau di sini defaultnya secara default ya langsung hutang dengan bentuk uang-uang rupiah seperti ini, enggak diisi enggak apa-apa, tapi dia secara default, secara terpasang otomatis itu menggunakan hutang Indonesia, hutang rupiah. Maksudnya ya, nomor rekening nanti diisi, ya. Kemudian saldo nanti, tak kasih tahu nanti ini ada pembahasan lagi. Lain-lain, pemasok adalah... Uh, perusahaan karena CV itu sudah sudah perusahaan ya sudah berbadan hukum. Oke, okay, itu aja. Oh ya, tambah satu lagi nih. Oke. Okay. Maaf ya enggak bawa teks, enggak apa-apa. Pokoknya langsung ditunjuk poin. Nah, ini satu lagi nih. Ini adalah untuk karoseri. Nah, Karoseri ini misalkan Adi Putro, Adi Putro, email nanti diisi lengkap semuanya, ini diisi Malang, ya Kabupaten Malang, terus Jawa Timur. Jawa Timur Indonesia ya, sudah terus kontak dengan siapa pembeli dengan pembelian ini nanti diisi lebih lengkap lagi tentunya sudah bisa ya saldo dan lain-lain nanti diisi ini adalah perusahaan uh, Tiba pemasuknya oke, okay, siap, sudah ya, oke okay. inilah membuat data pemasok dengan kategori, oke, okay. saya kira cukup, nantikan selanjutnya untuk contoh input pembelian, oke okay, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,